sindir, Real Madrid. Saya bukan tukang kebun. Real Madrid seri satu sama kontra Girona. Kata pelatih Carlo Ancelotti, salah satu biang kerok hasil seri itu adalah rumput di kandangnya sendiri, Santiago Bernabeu. Real Madrid hadapi Girona pada minggu 30 Oktober malam waktu Indonesia Barat pada lanjutan Liga Spanyol. Madrid cuma raih satu poin setelah imbang satu sama. Vinicius bawa tuan rumah unggul duluan di menit Ke-70. Sepuluh menit kemudian disamakan Christian Sufani via titik putih. Real Madrid sebenarnya tampil mendominasi. 19 tembakan dengan enam mengarah ke gawang dilepaskan Los Blancos berbanding delapan tembakan dengan dua mengarah ke gawang dari Girona. Faktor kelelahan jadi salah satu hal yang bikin Madrid tidak mampu memaksimalkan peluang. Satu lagi, kalau kata pelatih Carlo Ancelotti, itu adalah rumput lapangan Santiago Bernabeu. Mereka, klub harus segera memperbaiki. Jelasnya dilansir dari Marka. Saya bukan tukang kebun, yang pasti itu membuat kami khawatir, sindir Ancelotti. Hal serupa sempat dikeluhkan beberapa pemain Real Madrid baru-baru ini seperti kiparasi Vodka choice Rumput lapangan Santiago Bernabeu menyulitkan Madrid bermain dengan gayanya sendiri. Keadaan lapangan tidak membantu kami untuk memainkan gaya kami sendiri, ujarnya. Pihak Real Madrid sebenarnya sudah mengungkapkan kondisi rumput di Santiago Bernabeu. Faktor cuaca jadi penyebabnya.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 Harapan Timnas Prancis ada di punggung Benzema. Timnas Prancis menjadi salah satu negara favorit yang akan menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Selain menjadi juara di edisi Piala Dunia 2018, tim ayam jantan juga lolos mudah ke fase kualifikasi dengan menjuarai grup di zona Eropa. Tim biru punya kartu as di mana mereka memiliki Karim Benzema sebagai ujung tombak yang baru saja meraih penghargaan Ballon d'Or. 2022 Karim Benzema dinilai akan menjadi senjata last loss pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Pemain Real Madrid itu disebut sedang hibernasi untuk menyimpan tenaganya, guna berhadapan dengan Australia di Stadion Janoub al, al Wakrah pada 2022 November 2022. Berstatus bermain petabur bintang juga menjadi tantangan bagi Didier Deschamps sebab banyak pemain yang berada dalam riwayat cedera sebelum sembuh total. Seperti diketahui, kiprahnya bersama Les Bleus cukup baik di mana sanggup membawa Perancis hingga melaju ke babak delapan besar sebelum disingkirkan Jerman. Dua tahun bersama Deschamps pembawa timnas Prancis di Ajang Euro 2016 menang sebagai tuan rumah. Hingga saat ini Perancis sudah menghadiri 132 laga dengan rincian 84 menang, 26 imbang dan 22 kali kalah. 15 tahun berkarir, Toni Kroos sambut kartu merah perdana dengan senyuman. Gelandang Real Madrid Toni Kroos mendapatkan kartu merah perdana dalam 15 tahun karirnya menurut laporan Opta Senin 31 Oktober 2022. Kendati mendapatkan kartu merah dari wasit, gelandang Jerman itu sempat melemparkan senyum. Kartu merah diterima Kroos dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Dia bermain dari menit pertama saat Madrid menjamu Jorona di Santiago Bernabeu, Minggu 30 Oktober 2022. Sejak menit pertama, Madrid terus menekan tim tamu. Kendati demikian, Madrid tidak mampu mencetak gol pada babak pertama. Gol baru tercipta pada babak kedua, tepatnya menit 70, melalui aksi Vinicius JR. Sayang, kedudukan kembali imbang usai Christian Stoani mencetak gol pada menit 80. Tidak patah arang, Madrid berupaya kembali unggul. Rodrigo Goss pun mencetak gol pada menit 88, akan tetapi gol tersebut dianulir karena ada pelanggaran kepada kiper Girona, Paulo Gensiniga. Nasib Madrid makin apes pada menit 91 karena Kroos menerima kartu kuning keduanya. Bermain dengan 10 orang, Madrid harus puas menerima hasil imbang 1 sama. Hasil imbang tidak membuat Madrid lengser dari puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini. Akan tetapi, Madrid 32 poin hanya unggul satu angka saja dari Barcelona, 31 poin yang ada di posisi kedua. Reaksi Dani Carvajal usai Real Madrid tak menang lawan Girona Dani Carvajal menilai seharusnya Real Madrid bisa mengalahkan Girona ketika bermain di hadapan para fans. Girona secara mengejutkan berhasil menahan imbang Real Madrid. Dani Carvajal pun memberikan tanggapan yang serius. Dengan hasil imbang ini, Real masih berada di puncak klasemen Liga Spanyol dengan mengemas 32 poin. Namun, membuat mereka sekarang miliki sisi satu angka dengan Barcelona yang berada di peringkat kedua. Usai pertandingan Dani Carvajal memberikan tanggapannya. kata Carvajal dikutip dari Trubal Football, Real Madrid kembali tak menang. Tapi yang penting, dia bilang timnya masih berada di puncak klasemen Liga Spanyol. Menurut Dani Fajal, Los Blancos seharusnya bisa menang dan dia menilai di babak kedua timnya lebih oke penampilannya. Meski gagal menang melawan Girona, tetapi pesepak bola berusia 30 tahun itu mendesak rekannya untuk fokus hadapi laga terakhir grup F Liga Champions. Real Madrid sendiri di laga pamungkas penyisihan grup Liga Champions bertemu Celtic di Santiago Bernabeu, Kamis 3 November dini hari waktu Indonesia Barat. Lima hari berselang, Dani Carvajal dan kolega tandang ke markas Rayo Vallecano dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Pesepak bola yang lahir di Leganes sejauh ini sudah bermain dalam 11 laga, 9 diantaranya sebagai starter.